di channel fajar cuper Sahab channel fajar kalau dua kawasan bapak rt dorong dan juga bapak Ologonya, yang kami di Bongo, Saur, Saur. <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. kami tentu saja suka dan duka karena dia bokap mas. Kadang udan, kadang angin oh. Jangan lebih <laughs> Ini buatan sakit nabut But the thing the For the pink, not the not the